Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja yang nggak bosan-bosan membahas seputar Kamaludin si bocah viral itu ya Bulan Ramadan menjadi bulan yang berkah nih bagi kita semua Bagaimana puasa kalian di minggu pertama ini? apa keberjalan dengan lancar? Semoga lancar selalu ya Ngomongin bulan puasa, kalau sore kalian suka berbuka dengan menu jajanan apa nih? Kalau Kamaludin mempersiapkan buka puasa dengan menu jajanan tradisional asal negaranya ya Hari ini udara dingin di sebuah tamu. Ngomongin seputar kamaluddin ada kabar apa nih menjelang Ramadan dan selama Ramadan di minggu pertama ini? Baru-baru ini, Kamaludin nampaknya tengah senang lantaran sang kreator bernama Kepileh membawa unggahan challenge-nya bersama Kamaludin yang ngacungan jari tengah melalui akun Instagram maupun Facebook dan juga TikTok ya guys Tak, Mari bersama, bersama, bersama. tak hanya itu nih, Kamaluddin juga tengah mempromosikan jualannya melalui halaman Facebook miliknya Ya semoga saja itu adalah sebuah endorse untuknya ya guys Ucah asal Thailand ini juga tengah memposting sebuah foto yang menantikan Kepi Lemp guys Foto tersebut disertai caption yang berharap Kepi Lemp datang ke tanah kelahiran si Kamaludin, ya Dan mengeceknya menonton pertandingan sepak bola antara Liverpool melawan Manchester United di pertengahan Mei mendatang ya guys Semoga tercapai ya Kamaludin